Untuk dapat memaknai bulan suci Ramadan dengan sukacita, umat Muslim seyogyanya untuk selalu melakukan banyak hal kebaikan. Beberapa amalan yang dapat dilakukan, yakni bertasbih, membaca Al-Qur'an, menjalankan sholat berjamaah, serta memperbanyak amal soleh lainnya. Tak lupa isi pula setiap malam di bulan suci Ramadon dengan banyak bersikir kepada Allah Subhanahu Wataala dan menjalankan solat sunnah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa solat malam di bulan suci Ramadan Karena keimanan dan mengharapkan pahala Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu Hadis